Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Fatimah Ahmad dari kelas 10 IPA. Di sini saya akan sharing dengan teman-teman semua tentang sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan perilaku wirausaha. Pengertian kewirausahaan dan wirausahawan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Menurut segi etimologi, wira artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, gagah berani, berjiwa besar, dan berwatak agung Usaha artinya perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu Kemudian ada tujuan, manfaat, dan fungsi wirausaha. Yang pertama, tujuan wirausaha. Tujuannya yaitu mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Membudidayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat Yang mampu, handal dan unggul Meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas Menumbuh kembangkan keselarasan dan menciptakan kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat yang kedua manfaat wirausaha menambah daya tampung tenaga kerja memberi contoh bagaimana bekerja keras tekun tetapi tidak melupakan perintah agama berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien ekonomis tidak foya-foya dan tidak boros menjadi contoh yang baik dan patut diteladani berusaha memberi bantuan kepada orang lain sesuai kemampuannya. Kemudian yang ketiga, fungsi wirausaha mencari dan menciptakan berbagai cara baru, terobosan baru dalam upaya mendapatkan sumber-sumber daya, tetap mengolahnya menjadi hasil produk yang menarik dan tepat serta memasarkan pada waktu yang tepat pula, sehingga memuaskan konsumen sekaligus mempertahankan keuntungan membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan ses, eh, tujuan dan sasaran perusahaan, bidang usaha dan pasar yang akan dilayani, skala usaha dan pedoman dan pemodalan, pelayanan memotivasi serta mengandalkannya. Karakteristik wirausaha. Pengertian karakteristik adalah sesuatu yang berhubungan dengan watak perilaku. Tabiat atau sikap seseorang terhadap perjuangan hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin beberapa karakteristik yang cenderung terlihat pada wirausahawan usahawan diantaranya yaitu yang pertama menyukai tanggung jawab yang kedua lebih menyukai resiko menengah yang ketiga keyakinan atas kemampuan untuk berhasil atau optimis yang keempat hasrat untuk mendapatkan yang kelima tingkat energi lebih tinggi yang keenam, orientasi ke depan, yang ketujuh keterampilan mengorganisasi yang kedelapan, menilai prestasi lebih tinggi dari uang oke, sekian ilmu yang bisa saya bagikan dengan teman-teman semoga ilmu yang saya sampaikan dari awal tadi bisa diterapkan di diri teman-teman semua sekian, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh